Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, perkenalkan, nama saya adalah Sunarno. Saya adalah Kepala Kompetensi kalian Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, selanjutnya ikuti saya. Adapun struktur organisasi program studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika atau Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan adalah Kepala Kompetensi Keahlian oleh Bapak Sunarno Eskom dan untuk administrasi jurusan ada Ibu Sulistiani, kemudian untuk staf humas ada ko atau koordinator PKL ada Bapak Afami Aqua, dan kepala bengkel Bapak Khairul Norisan serta Tulmen oleh Bapak Heru Ferdianto. Untuk siswa TKJ selama tahun, e, mereka akan difokuskan pada jaringan perkantoran, enterprise, dan service provider. Anak-anak belajar menggunakan perangkat jaringan gisco dan mikrotik, serta menggunakan Ubiquiti untuk keperluan wireless indoor-outdoor. Selain belajar konfigurasi, anak juga akan belajar mengelola dan troubleshooting jaringan, mempelajari network management system menggunakan berbagai macam program network management system. Untuk SMK Teknik Komputer dan Jaringan ada beberapa sertifikasi profesional yang akan diperoleh bila lulus ujian, yakni Mikrotik MTCNA, Cisco CCNA, dan lain sebagainya. Adapun untuk kerjasama industri, di mana kita juga melakukan MOU dengan industri, antara lain adalah PT Telkom Indonesia, kemudian ada PT Skalain Semesta Bandung. Ini adalah lab kelas industri Skyline, teknik komputer dan jaringan, di mana lab ini adalah lab yang distandarisasi berdasarkan standar industri PT. Skyline Semesta, Bandung. Di sini siswa belajar melakukan konfigurasi menggunakan perangkat jaringan KISCO router, mikrotik router, dan perangkat-perangkat jaringan yang lainnya. Ini adalah laboratorium fiber optik, merupakan lab yang distandarisasi dengan PT Telkom yang bekerja sama dengan SMK Net Indonesia dan Telkom PCC sebagai badan penyelenggara sertifikasi. Nah, Di sini siswa akan disiapkan menjadi seorang ahli jaringan komputer dengan teknologi fiber optik. Baiklah, itu adalah beberapa fasilitas pembelajaran yang dimiliki oleh teknik komputer dan jaringan. Diharapkan eh, siswa yang belajar nanti akan menjadi se pekerja yang ahli di bidang teknologi komputer dan jaringan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.